Banyak perubahan yang kita lakukan kadang nggak didukung sama orang-orang yang terdekat di kita. Maka ada istilah dalam hari ini istilahnya nyinyir orang yang udah mulai berubah eh dinyinyirin sama orang cie di hijab, cie sholat, cie kajian, cie so alim, cie sok suci. Sebutan-sebutan yang bikin kita jadinya ngedrop kayaknya tuh aduh. Aku tuh hina Saya hina Saya nggak pantas kayaknya kan buat sholat Saya nggak pantas kayaknya kan ke masjid Saya nggak pantas kayaknya kan kemudian Untuk berhijab syari panjang Atau saya nggak pantas kan Untuk kemudian saya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian baca Quran kayaknya malu kan Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala Kuliah ibadiyyah lazina asrofu ala am fusi la takna Hai hey hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang senantiasa bermaksiat, yang senantiasa berzina, la takna tumirohmatillah.